Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuka video Facebook. Saya harus melakukan beberapa ritual seperti uh, layar di atas. Ini adalah menu baru dari Facebook ketika kita baru login di Facebook. Dan menurut saya, sebagai penonton ini sungguh merepotkan. Padahal menu putar otomatis sudah dihidupkan. Begitu juga di pengaturan. Semuanya tidak ada masalah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita langsung masuk ke menu. Kita klik "Logout" atau keluar. Klik "Ya", kita pilih akun yang ingin kita logout. Klik "Titik Tiga" di samping, lalu pilih menu "Hapus Akun dari Ponsel". Lanjut, kita tunggu. Jika sudah muncul bar status seperti ini, kita klik "Hapus". Nah, jika akun sudah kita logout dari Ponsel, sekarang kita masuk ke login. Kita ke klik lain. login ke akun lain, masukkan nomor ponsel Anda dan kata sandi seperti biasa. Kita akan masuk ke akun yang kita log tadi, atau kita hapus. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, kita klik OK. Menu selanjutnya, kita klik tidak terima kasih. Menu ini, kita klik OK, gunakan data. Lanjut, sekarang kita cek di video apakah sudah diperbarui nah di sini sekarang video sudah terputar secara otomatis nah di sini kalian tidak perlu lagi mengklik dua kali seperti yang di awal oke okay, sekian terima kasih jangan lupa like comment share and subscribe bye